Istana Gua tempatnya Presiden Yang pertama Soekarno ya Dulu pernah Masuk di dalam gua istana Sini ya Perjalanan menuju ke gua Istana Alas Purwo, ya, hutan bambu ini perjalanannya ada tiga kilo berjalan kaki ini dari Pancur sampai ke Gua Istana ada tiga kilo berjalan kaki nah, ini bersama teman-teman ini nah ini pasukan-pasukan tempur ini nah, dari Gua Istana ini seru apa yang kan ini kacanya dituduk pering ya nah, ini ada betara ya ini petualang nah Tudah ini habis petualangnya <laughs> <laughs> namanya petualang sejati Mangga. <impar> <impar> masuk, Bu. Eh. <impar> <impar> Ini Ke... Nah, ini berjalan kaki ya? Dadah, nah, ini basukan lo. Apa mau pulau oh, babi? Nah, ini sama teman-teman menuju ke gua Istana. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum tahu, simak ya videonya kedua Nanti kita Selfie-selfie <tuh> Selfie-selfie <laughs> gaya selfie <kayaknya> nih <laughs> nah, Ini kanjeng Romo ini Kanjeng Romo Paimo anggotane nah, buka anggota nih Wah, pengep-pengep Lumayan jauh perjalanan, satu, satu, satu, ada tiga kilo, 3 kilo lebih perjalanan. jalan kaki, karena tidak bisa kendaraan masuk, karena disenangi, karena tidak boleh. <laughs> aduh kayaknya keselih sanci gile, ya, kita nah ya perjalanannya lumayan jauh ya, ya rumah. Rumah. Oke. oke kita sambung lagi kesan di sana perjalanannya masih panjang panjang banyak sekali masih sangat jauh sekali ini masih masuk di hutan bambu huh. Nih, mas Keluar. untuk menempuh gua istana perjalanannya sangat lumayan jauh jalan kaki penggep Anak ini sinyal mas, anak sinyale, anak sinyal, ya, ada sinyal belas. Kita ki enggak, enggak, enggak, enggak.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 <favorite combination> <sahipsing> Oke. kita sambung lagi di sana. Sampai. Ke -tand -tand istana. Kita, kayak, ya. hmm nah, kita naik ke Gua istana ya, teman Ya, ya, Oke, okay, kita naik. Nah, ini Ada kononan besar. Nah, uh. Naik naik. <tuh> istana gua istana gua tempatnya presiden yang pertama Soekarno ya dulu pernah Masuk di dalam gua istana sini. Mana? <-an> Apa yang mau